Kalian bisa mengerti kalau kondisinya di short itu tuh lagi gacor guys. Itu adalah harapannya. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Welcome to Barber. Eh, crot. Mari kita geraskan. Come on.